Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semua di manapun saudara berada. Ya pada kesempatan ini yang kita berduka dan tidak lupa saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang atau meninggal dunia, Bapak Cahyokumolo ya. 4 RB yang sebelumnya mendagri pada tanggal 1 Juli ya 2022 dan langsung beliau dimakamkan di taman- makam pahlawan di padahal nah, beberapa minggu lalu sempat saya WA beliau ya Nah saya beberapa kali sejak ya, kenal uh, pacah hukumolo lewat WA ya beberapa kali saya membangun komunikasi lewat WA dengan pacah hukumolo itu diawali sejak ya itu diawali sejak uh, tahun 2016 yaitu di mana di masa itu ada berita ya ada informasi bahwa Uh, saya uh, di, ya saya dituduh melatih ISIS dan peta uh, dilaporkan or, Dianggap ormas peta, padahal ini bukan ormas peta ya Ini bukan ormas peta, padahal ini adalah uh, Komunitas, ini contoh beritanya ya Ini contoh beritanya sambil didengarkan aja kali ya Nih. Pemerintah belum mengambil tindakan apapun terkait pergerakan ormas peta pimpinan mantan petinggi TNI Angkatan Darat Mayor Muhammad Saleh. Namun Kemendagrib memastikan ah. BIN sudah mendeteksi organisasi ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait pergerakan ormas peta pimpinan mantan ketinggian nah, ini, TNI, ini, ini beritanya Andang, dulu ya. Kemendagri juga belum menerima laporan mengenai ormas itu sehingga belum mengetahui detail jenis organisasi ini. Apakah masuk dalam suatu keadaan di situ nasional. di bawah oleh. Itu, itu bisa dilihat di banyak sebelum ada laporan masuk. Uh, berita satu ya, berita satu terkait, terkait judulnya itu Ormas Peta ya silakan tanya ke bin dulu lah Dom. itu suara pecah hukum allah ya Hah? nggak nanggapi dulu kan kemarin katanya latihan di Sumatera Utara tuh pak ya, tanya ke bin nah. tanya ke kepolisian oh, ini, ini adalah eh, suara pecah hukum allah belum data yang melapor ke Kemendagri apakah organisasi itu masih skopnya tingkat 2, tingkat 1 atau ke nasional kalau di tingkat juga belum ada laporan, kami juga baru tahu dari media, saya kira deteksi pin sudah ada. Nah, itu tadi kawan, salah satu, eh, di awal ya, di awal eh, kenal sama Pacek Kumolo, enggak so, lama kemudian ya, tahun setahun kemudian lah, itu eh, saya di WA, itu sekitar tahun 2017. Ya sekitar tahun 2017 saya di WA melalui istri saya ya, Bunda Pak Komole bilang beliau bilang begini. Eh beritahu Pak Mayor itu sudah terkenal. Tolong agar eh, ormas petanya dilegalkan. Itu pertama kali tahun 2017 itu awal. Nah mungkin beliau sudah mempelajari pesimis ya karena waktu itu waktu saya di dituduh melatih ISIS beberapa hari kemudian itu saya masuk ke ke kantor Kementerian Dalam Negeri saya pasangi stiker pesimis peta setiap lantai setiap lantai sampai ke lantai atas ke lantai berapa lantai lima kan? setiap pintu-pintu itu saya pasangi pesimis peta sampai orang itu bingung waktu saya masuk nah sampai di bawah tentunya sudah ada polisi di bawah ya di bawah ada beberapa polisi nah itu pertama kali baca mau tuh mau komunikasi jadi beliau itu, eh, waktu itu tidak tahu ya bahwa PT itu adalah eh, ormas atau komunitas makanya karena tidak berizin eh, beliau bilang legal kan padahal eh, pada waktu itu saya memang tidak oh, membuat izinnya ini komunitas tidak Ya, karena kalau ada pikiran saya sendiri, kenapa? Tapi ke depan mungkin saya akan membawa ormas, tapi ormasnya uh, bukan nama PETA ya. Biar klub PETA ini ber berbentuk komunitas yang tidak memerlukan izin. Karena komunitas. Itu yang pertama kali, Bu dia itu. Yang kedua, di saat Pilpres, ya, di saat mau menjelang Pilpres 2019, waktu itu saya di kampungnya ya, di Jeneponto. Entah kayak gimana, ada, eh, ada lagi WA masuk ya. Ke Bunda, memang saya eh, pakai nomor Bunda ya, istri saya ya. Jadi beliau bilang begini. Oh, ada Pak Mayor, berita Pak Mayor. Oh, ada waktu mau bicara Pak Mata. Itu lagi suhu-suhu politik lagi memanas. Dan waktu itu, saya sempat marah istri saya, ya, bahwa selama menjelang Pilpres ini, aku waktu itu kan lagi tegang-tegangnya pendukung Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sedangkan saya waktu itu kan uh, ikut Pak Prabowo. Bilang, jangan dulu, jangan bangun komunikasi. Karena posisi waktu itu Pak Jokowi adalah Mendagri. Ya, men, ya, Mendagri kalau nggak salah ya. Itu 2019. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sebelum yang kedua ini, pernah lagi WA. Jadi waktu itu saya mau memindahkan KTP dari Timika ke Jakarta. Ya, Jakarta Timur. Saya bingung cara caranya bagaimana itu eh, terkait. Waktu itu memang oh, bingung saya. Akhirnya lewat nomor WA saya lagi, saya beritahu istri bunda, Coba tanya Pak Cahyokumolo. Ditanya Pak, jadi istri saya tuh WA ke Pak Cahyokumolo, itu bilang begini, eh, eh Pak, Pak Cahyokumolo bisa nggak minta nomor WA-nya Dukcapil Timika? Hei, Bunda bilang begitu. Akhirnya Pak Cahyokumolo bilang, maaf Bu, saya tidak punya nomor WA-nya Dukcapil Timika. Wah, saya bilang sama Bunda ih. Enggak mungkinlah menteri punya nomor asur seluruh capil seluruh Indonesia. Ya itulah yang namanya karena ketidaktahuan ya. Tapi yang saya nilai di sini pacai hukum itu mau membalas WA. Ya. Mau membalas WA. Itu yang ketiga. Yang keempat itu saya juga pernah WA beliau waktu apa kejadian apa ya? Oh terkait anu eh, pas saya ikut aksi demo kemudian kita udah mau pulang demo sama ulama-ulama, kemudian ada kerusuhan. Nah, itu saya langsung, ya, Pak, Pak Cahaykum loh, Pak, ini yang diberita yang saya dianu, lihat, berbeda dengan fakta lapangan, Pak. Ya. Jadi diberita waktu itu bahwa aksi itu eh, kacau, geribu dengan aparat. Itu berita. Waktu itu saya WA bilang tidak begitu pak saya di lapangan yaitu di mana sore hari i, semua apa ulama dan seluruh yang ikut aksi di patung kuda itu sudah pulang. Nah mau pulang inilah datang dari arah yang berlawanan sekelompok remaja item empat ribu pak bilang oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu yang keempat. Ya, yang kelima waktu saya sempat WA juga beliau. Waktu ibunya meninggal saya WA. Ikut turut berduka cita. Nah, beberapa minggu lalu sempat saya WA. Saya bilang, saya mau ketemu, Pak. Mau mau ngobrol-ngobrol. Ya. Cuman dibaca, tapi tidak dijawab. Mungkin saat itu beliau sakit, karena saya lihat di, di, dicari di media-media jarang muncul. Ah, dapat kabar bahwa beliau sudah meninggal. Intinya di sini kawan, yang saya lihat dari sosok Pak Kumolo ya dari pribadi beliau tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kesimpulan. Contoh waktu saya dituduh melatih di ISIS dan peta permasalahan Sampai beliau bilang, belum ada data, belum ini, belum itu, jadi belum ada statement. Ini pemimpinnya saya lihat dari karakter pribadinya. ya Yang kedua, seorang menteri, kok mau-maunya WA, bertapa mayur Bu, supaya petanya itu dibuat izinnya. Memang sempat saya ke Kisbampul Jakarta Dipanggil Dengan beberapa raja dan sultan Saya sama-sama eh, Kisbampul Jakarta minta supaya Peta diibatkan eh, Legalitas Cuma saya bilang tidak perlu karena ini adalah oh, Komunitas ya, ya Komunitas ekonomi Ya biar lebih besar Jangkauannya kalau komunitas Tanpa Uh, ada perbedaan organisasi baik dari eh, partai oh, ormas apa semua masuklah itu komunitas tujuannya adalah ekonomi, begitu. Ya. ini dan beliau wa ya dan beliau membalas wa. Dan pikir-pikir saya ini siapa sih? Siapa siapa? Tapi itu hikmah yang saya ambil kawan, semoga. Ya, segala amal kebaikan pacah yukumolo, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Ya. keluarga yang ditinggal semoga diberikan ketegaran, kesabaran, kesehatan, dan ya. Selamat jalan. Pacah hukumolo bisa kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh